Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube Ima Channel. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, saya doakan dan khususnya buat teman-teman yang seperjuangan membangun channel YouTube-nya yang mungkin terhubung ke channel YouTube saya, saya doakan kalian semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan saya doakan semoga rezeki kalian lancar guys. Dan khususnya buat teman-teman ataupun siapa saja yang mampir di video ini saya doakan kalian semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi guys, aku mau cerita itu ceritaku masalah tentang itu. Lalu sekarang berapa menit? Hmm? jadi guys aku itu sekarang kerja sebagai babu kalian ketahui seperti yang saya bilang dari awal bahwa video ini hanyalah berbicara <laughs> speak up about YouTube and about my life and my job in, in Arabic <laughs> jadi guys kalian tahu nggak aku itu kalau di rumah majikan ngomong-ngomong cerita ini kalau di rumah majikan ya guys aku itu di rumah majikan Oh, kerja di mana saja ya sebagai babu pembantu di Arab Saudi oh, sekitar sudah 8 tahun mungkin 8 tahun gituan bersihnya 8 tahun gitu. aku itu guys banyak rumah yang saya pergi aku itu orangnya guys kalau di rumah majikan jarang sekali aku tuh mengucapkan salam kepada majikan A, khususnya itu majikan laki-laki itu jarang sekali guys mungkin kalau pertama sekali itu aku masuk ke rumah majikan itu majikan perkenalkan keluarga dia, oh anak-anaknya ya. Anak-anaknya terus atau ke oh ke keluarganya, ke dan pekerjaan-pekerjaan gimana -pekerjaan, pekerjaan di rumah itu. Terlepas itu mungkin aku besoknya misalkan pagi itu mungkin aku akan mengucapkan asalamualaikum kepada majikan majikan, tetapi itu majikan perempuan. Majikan laki-laki aku jarang sekali mengucapkan salam guys dan itu sifatku. Ini yang sifat aku ini tidak bisa dipaksakan. Aku kalau majikan laki-laki ngucapin salam aku akan jawab. Kalau majikan ngomong aku akan jawab. Tapi si lagi majikan laki-laki itu tidak ngapa-ngapain, tidak mementingkan sesuatu, tidak nyapa, tidak aku tidak akan walaupun terpapar pun ketemu pun di misalkan atau di dapur atau enggak akan ngomong aku guys aku diam saja begini. Tapi kecuali ada kecuali nya kecuali itu aku itu majikanku sudah tua misalkan kakek-kakek berumur sekitar Oh, oh seperti60 sudah kakek-kakek gitu kan Nah itu aku memang harus banyak ngomong karena menurut aku kalau orang siba orang tua majikan laki-laki yang sudah tua kita memang harus banyak tanya seperti mau makan apa Bapakpak karena dia kan udah tua, kayak orang tua kita sendiri gitu kan. Dan perhatian kita itu harus penuh dengan cara kita tanya mau makan apa, baba, unruhi baba, mengucapkan asalamualaikum rohi guru pah, asalamualaikum baba. Isti akilis futur asan hit. Karena dia itu baba-baba yang besar, maksudnya itu majikan yang sudah tua. Tapi kalau majikan yang masih muda, apalagi misalkan anak bujang, majikan tidak pernah aku itu mengucapkan salam, guys. Dan ini yang ini yang masalah buat saya mungkin dibilang saya tidak tahu akhlak tidak tahu oh, apa nama itu tidak tidak ada sopan santun di rumah majikan mungkin itu aku akan mengatakan iya benar karena memang inilah sifat aku yang tidak bisa aku roba aku akan ramah aku akan banyak tanya aku akan sering salam ketika majikanku itu sudah tua misalkan umur kayak kakek-kakek itu itu aku harus tanya Baba mau makan apa oh, Masuk ke kamarnya, assalamualaikum, bapak kifek. Karena dia udah tua, kayak orang tua aku kan. Jadi aku itu harus care sama dia, harus peduli, harus banyak tanya. Karena dia mau makan apa, karena dia udah tua. Tapi kalau aku dapat majikan yang muda, apalagi misalkan anak bujang, majikan, itu jarang sekali aku, walaupun terpapar. Jarang aku tuh mengatakan, assalamualaikum. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa saya itu tidak tahu oh, akhlak, tidak sopan ketika memberikan salam. Mungkin aku nggak bisa mengatakan, it's okay kalau ada orang mengira aku nggak tahu akhlak dengan cara gitu, itulah jiwaku yang nggak bisa aku rubah." Itu guys, jadi dari YouTube kita cerita, sekarang kita cerita ke gimana sifat aku di rumah majikan. Aku orangnya juga, kalau di rumah majikan memang aku mungkin dibilang gak tahu sopan uh, kalau gaji kolak lamban aku ngomong si adanya dan aku ngomong si adanya kadang aku uh, mendesa karena kadang majik, uh, menurut aku ada semaji, ada majik, beberapa majikan yang aku trauma dimana banyak sekali apalagi khususnya kami kaburan ini banyak yang lalai membayar gaji bahkan ada yang tidak dibayar gaji oleh sebab itu aku dari situ belajar kalau akhir bulan aku harus minta gaji. Kalau nggak dikasih ya udah masa lama. Aku belajar daripada dari kejadian-kejadian yang enang, sudah terjadi. Terus yang kedua aku itu guys kalau dulu memajikan oh ya seperti dikatakan bahwa aku tidak tahu tidak tahu akhlak tidak tahu sopan. Mungkin inilah sifat aku. Aku nggak aku mungkin bisa rubah sifat aku hanya untuk kepentingan dengan agamaku kan kalau kamu harus pakai jilbab ya ya udah bisa kurba aku harus pakai jilbab tapi kalau untuk memberikan salam kepada majikan laki-laki itu jarang sekali aku lakukan jarang apalagi ngomong sama majikan walaupun itu majikan baik dan itu memang aku tidak akan pernah lakukan guys seperti yang saya bilang tadi kecuali majikannya itu udah tua karena dia orang sudah tua itu sudah patut untuk kita perhatikan seperti orang tua kita sendiri. Tapi kalau majikannya yang masih muda, apalagi anak bujang misalkan majikan lagi majikan kita itu ada anak, anak bujang, itu jarang saya nanya atau tidak jarang sekali untuk saya mengucapkan salam. Mungkin saya dibilang mungkin saya dibilang tidak tahu adab seperti itu. Saya mungkin memang benar saya nggak tahu adab begitu. Namun aku punya prinsip seperti itu. Memang aku nggak bisa dipaksa gitu guys nah terlepas itu aku mau cerita lagi nah itu sifat aku kalau di rumah majikan terus um, jadi guys aku selama jadi Oh uh, tkw di sini ini aku itu sering Oh uh, apa namanya ceritanya begini guys aku itu sering banyak dapat teman-teman-teman dapat teman -teman yang Oh uh, Baik di depan, oh, terus di belakang juga jahat Aku sering dapat teman juga di mana teman itu hanya membutuhkan Membutuhkan ada dia baik, ada kepentingan di dalam kebaikannya itu Sering aku mendapatkan itu Dan aku sering ketipu, dan aku sering ketipu kepada teman-teman Namun banyak teman juga yang baik oh, Aku dengan teman, aku orangnya juga keras aku orangnya sering berantem. Kenapa aku mulai berantem? Aku orangnya itu tidak akan melayani orang-orang jika mereka tidak mau me me membuat uh, masalah dengan saya. Dan aku juga orangnya marah seketika. Dan aku memaafkan orang, memaaf kalau aku udah pergi dari rumah dia itu dari orang kehadapan dia. Artinya aku udah melupakan masalah itu lagi dia sudah tidak, sudah nggak masa bodoh dia ngomongin aku dari belakang Dia oh jelek-jelekin aku dari belakang Selagi tidak di depan aku, aku sudah tidak mau oh, ikut jang, tidak mau lagi ngungkit masalah itu Artinya, kalau aku masih, kalau aku masalah dengan orang Kemudian aku pergi dari hadapan orang itu, itu artinya aku sudah buang masalah itu aku tidak mau berlarut-larut dalam masalah itu dan aku mau ketemu orang lagi yang lebih baik lagi aku belajar untuk memperbaiki diri aku untuk lebih baik untuk supaya disayangi oleh teman atau siapa saja dan itu aku belajar artinya aku introspeksi diri sendiri gitu guys nah guys buat kalian teman-teman supaya kalian tidak bosan untuk dengar ceritaku. Aku ingatkan lagi buat teman-teman untuk memberikan saya video ini untuk memberikan saya like dan juga subscribe di channel YouTube Ima Channel dan saya memohon banget kepada teman-teman ya jangan bosan-bosan menonton video saya ya Aku tidak memaksa menganggap orang lain menganggap aku baik. Terserah mereka menilai aku tidak tahu adab, tidak tahu berterima kasih, tidak baik. Oh, tidak sopan, itu hak mereka menilai aku gimana. Namun, aku ada di tempat lain, masih ada orang yang menganggap aku baik. Itu salah satu aku pegang, guys. Jadi, aku, aku merantau itu selalu ku pegang bahwa tidak semua orang itu menganggap kita itu baik. Kadang kebaikan kita itu belum tentu orang itu menerima dengan baik. Oleh sebab itu, kita berbuat baik hanya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Orang lain medi tidak baik. Yang penting kita percaya kepada Allah selagi itu tidak melanggar agama, selagi itu tidak merusakkan agama kita, kita is oke, okay. tidak usah kita panik. Ini pesan aku buat kamu, guys. Semoga teman-teman ya ada memetik fik, oh, apa itu hikmah daripada Uh, masalah saya ini kita cerita dari youtube kemudian saya cerita tentang saya bekerja di sebagai babu dan saya bercerita tentang gimana perlakuan saya di rumah majikan majikan mungkin menganggap saya tidak tahu un, tidak tahu ada bagi saya itu selagi saya uh, tidak tidak melanggar dengan agama tidak merusakkan agama saya saya tidak menyalahkan diri saya orang manusia dia bukanlah Allah Manusia itu bukan Allah Sedangkan Rasulullah saja masih juga dianggap tidak baik Padahal dia seorang Rasul Apalagi kita manusia guys Kita hanya belajar berbuat baik hanya untuk Allah Jangan berbuat baik untuk manusia Karena manusia belum tentu kebaikan diterima dengan baik Oke okay? Wa belahi wa Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye.